Pertahanan merupakan salah satu dimensi krusial yang perlu dimiliki suatu negara demi menjaga kedaulatannya dari berbagai bentuk ancaman. Dalam menjaga segala bentuk fokus pertahanan yang dimiliki negara, diperlukan sejumlah kerahasiaan. Namun tidak sedikit rahasia itu yang bocor ke ranah publik. Hal itu baru saja terjadi di Inggris. Pada 27 Juni 2021 lalu, bahwa seorang warga sipil menemukan sebuah dokumen rahasia milik Kementerian Pertahanan Inggris tergeletak di sebuah halte bus di London. Dokumen itu memiliki informasi mengenai kegiatan yang dilakukan militer Inggris beberapa hari yang lalu. Bocornya informasi sensitif itu menyebabkan tersebarnya banyak hal yang dengan jelas menjatuhkan martabat Inggris dan mengancam keamanan nasionalnya. Meskipun begitu bocornya rahasia militer maupun pertahanan yang dialami Inggris bukanlah yang pertama di dunia dikarenakan maraknya kegiatan spionase maupun pengkhianatan yang dilakukan sebagian orang. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya MiG-25 Foxbat Selama perang dingin berlangsung Negara kuat seperti Amerika Serikat tidak hanya takut dengan kekuatan nuklir yang dimiliki Uni Soviet tetapi alutsista Soviet seperti pesawat-pesawat jet tempurnya. Salah satu pesawat tempur yang paling dijaga kerahasiaannya oleh Uni Soviet adalah MiG-25. Pesawat berkecepatan supersonik dan sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbayarkan setelah seorang pilot Uni Soviet Viktor Belenko membelot ke Amerika Serikat dengan membawa pesawat MiG-25 dari Vladivostok dan mendarat di pulau Hokkaido, Jepang pada 1976. Kremlin yang sangat tertutup mengenai pengembangan dan pengadaan demi menjaga kerahasiaan MiG-25 terpaksa dibuat malu ketika militer Amerika Serikat berhasil mendapatkan pesawat jet supersonik itu dari seorang pilot Soviet yang membelot. Tidak diperlukan waktu yang lama bagi Amerika Serikat untuk menganalisis MiG-25 Hingga dapat menarik kesimpulan bahwa pesawat tempur itu ternyata tidak semenakutkan dari yang mereka pikirkan. Berkat aksi Victor Belenko, Amerika Serikat melanjutkan uji coba dan produksi salah satu pesawat tempur andalanya hingga hari ini, F-16. Dengan menggunakan hasil analisis MiG-25. Namun tidak lama setelah rahasia MiG-25 bocor ke Amerika Serikat, Uni Soviet ternyata sudah terlebih dahulu mengembangkan pesawat yang lebih canggih dari pendahulunya, yaitu MiG-31. Iraq Logs. Invasi militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak yang kala itu dipimpin oleh Saddam Hussein masih menjadi perdebatan serius hingga hari ini. Banyak yang mempertanyakan justifikasi perang hingga aksi kekerasan terhadap penduduk sipil yang dilakukan Amerika Serikat selama invasinya di Irak. Namun tidak ada informasi yang tersedia mengenai hal ini sampai pada akhirnya terbongkar ke publik. Pada 20 Oktober 2010 lalu, Wikileaks secara tiba-tiba membocorkan 400 dokumen militer Amerika Serikat dan Inggris selama operasi tempurnya di Irak yang berlangsung sejak 2004 hingga 2009. Laporan tersebut membeberkan banyak rahasia yang ternyata dengan sengaja ditutup oleh kedua negara. Bocornya informasi sensitif ini menyebabkan Julian Assange, pendiri Wikileaks terus menjadi target pemerintah Amerika Serikat